untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Lesnar tentunya Baiklah sahabat Lesnar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Kita dibuat gak bisa mohon banget ya dengan penampilan Bunda L hari ini saat hadir di acara Kak Zezkia ya Sunggar Begitu cantik mempesona Masya Allah banget ya Ketahuannya bahagia banget, Alhamdulillah. Kita selalu mendapatkan kejutan bahagia langsung dari Bunda Lesti kejora Dan kita lihat juga persahabat dia ya, di momen berikutnya. Selamat dengan Abang Fatih itu yang kangen sama si botak persahabat ya, Akhirnya muncul juga. Semakin lengkap sudah kebahagiaan yang kita dapatkan ketika melihat baby ale. Luar biasa, Masya Allah pokoknya bangga. Bahagia punya idola seperti Lesti dan Bilar Ini selalu membuat kita bangga dan bahagia Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Rosa underscore Les24lar Kalimat caption pun dituliskan Siapa yang kangen sama si botak gumus ini Dia ikut acara bundanya Katanya tuh Alhamdulillah BBL selalu menemani bunda Kemanapun persahabat ya BBL selalu setia Masya Allah anak pinter anak yang sangat membanggakan kedua orang tua Komentar pun banyak sekali persahabat diberikan Kita lihat ya dari akun Instagram Yanti April Yanti mengatakan gemesin banget tuh Masya Allah banget ya BBL, memang bener gemes dan sangat lucu Kita lihat juga persahabat, di selanjutnya kita mendapatkan kabar duka Kali ini kita mendapatkan info dari Om Izhar yang beripos kembali postingan Lesnar Angel Perhatikan ada sebuah kalimat terkait kepada Lesalovors mohon kesediaan kita untuk mengirimkan al-fatihah untuk sahabat kita kakak kita, bunda kita, Syamsuwarni binti Syamsir. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya dan dijadikan. Taman-taman syurga amin Kita mendapatkan tentunya info bahwa salah satu anggota Leslar Lover's Medan Tentunya telah meninggal dunia persahabat ya Kita tentu sebagai fans sejati Leslar Yuk sama-sama kita doakan kirimkan Al-Fatihah Mudah-mudahan tentunya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu SWT Ini potret momen kenangan di Baksos Leslar Medan official persahabat ya kita selalu mendoakan yang terbaik. Dan kita lihat juga slide berikutnya masih diunggahnya Om Izhar. Meripost kembali tentunya unggahan Leslar Angel. Ada sebuah kalimat yang diposting. Tanggal 19 Agustus 2022, keluarga besar Leslar Medan ofisial kehilangan salah satu keluarganya yang lebih dulu menghadap yang maha kuasa. Karena laka lantas untuk Bunda Endang yang kami sayangi Insyaallah beliau Husnul Khatimah. Dilampangkan guburnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia Al-Fatihah. Amin. Kita doakan yang terbaik, persahabat ya, untuk bunda Endang. Mudah-mudahan tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai fans sejati harus saling mendoakan, harus saling, tentunya tolong-menolong, persahabat ya. Mudah-mudahan kekompakan dan kesulitan masih terjaga dengan baik. Berikutnya kita simak juga persahabatnya ya Ada potret spesial juga dari Kak Rusdi Rusli Ini salah satu Youtuber Malaysia Yang Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Papa Billar dan Bunda Lesti di acara Indosiar Masya Allah banget ya Ini salah satu Youtuber yang suka mereaction video-video Leslar Dan sampai menangis ya Masya Allah luar biasa dukungan untuk Leslar memang Masya Allah banget kita bangga bahwa dukungan dan doa hingga support yang diberikan luar biasa di semua kalangan, tak hanya emak-emak Leslar, tentunya cowok-cowok bapak-bapak pun sangat menyayangi idola kesayangan kita ini. Patut kita bersyukur, alhamdulillah, banyak sekali dukungan dan doa support yang diberikan kepada Lesti dan Bilar. Info ini kita dapatkan juga dari Abang Score L ya, banyak tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Instagram rnar56568 mengatakan, ya sampai nangis aku juga suka lihat YouTube YouTube-nya beliau kalau lagi nge-reaction Dede, itu masya Allah banget ya, kita bangga juga. Fans dari Malaysia bisa bertemu langsung dengan Papa Pilar dan Bunda Lesti kejora. Kemudian bersalabat kita simak juga di unggahan IG-nya Bang Sky. Ini bersalabat ya, kita lihat ada sebuah video Papa Pilar. Ini di podcastnya Bang Adi Sky, kita salvo kalimat yang diposting, Bilar it's back, tungguin gebrakan baru dari kita, semangat. Wow, bakal ada gebrakan baru dari Papa Bilar dan Bang Adi Sky yang mudah-mudahan apapun itu kita doakan lancar dan mudah-mudahan semuanya sukses dan diberikan kemudahan. Kita selalu mendukung, selalu mensupport dan tentunya mendoakan yang terbaik untuk idola kita.